sak good, mein blouse dan dingin udaranya kemon. Oh. hutan pinus gunung semeru tidak boleh potong pohon pinus sembarangan. Kira-kira perjalanan tuh diantaranya mana ya Artinya Lanjut saudara Jalan terus jalan-jalan di hutan Malang, Kabupaten hutan pinus ada gorila juga bro Wih. mantap Di bawah kaki Gunung Semeru, di bawah Semeru. Gerimis mengundang Yuk ke Tempat Jembatan Jembatan satu hati Sampai mati Oke okay. Sekian video kali ini Jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Thank you bro